Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'afiruhu Wa na min sururi anpusina Wa min sayyati amalina Mayyahdillah Fala mudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha Innallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abdu Wa rasuluh La nabi ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati dan kami cintai. Pada hari ini Minggu 30 Juli tahun 2017 di mana kita saat ini berada di Gedung Istana Agung Sakti Alam Kerinci dalam melaksanakan acara halal bihalal serta pelepasan jamaah haji asal Kerinci. Kemudian, gedung ini membutuhkan perhatian yang sangat besar karena gedung ini telah menjadi milik himpunan keluarga Kerinci provinsi Jambi Hai berikut penjelasan dari ketua umum Hai hak provinsi Jambi Hai Ramdi Taha SHMH kepada beliau kami persilahkan gedung ini setelah halal bihalal halal nanti kita akan buat lapangan badminton itu dapat dua ya lapangan badminton akan kita gunakan untuk segala aktivitas olahraga dan juga itu aktivitas kesenian kesenian daerah kerinci yeah. yang akan kita tampilkan dan juga kita punya program akan apa nama membeli sound system membeli apa nama itu organ organ organ tunggal ah organ tunggal ini adalah untuk latihan akan kita bangun untuk menghidupkan seni-seni atau lagu-lagu daerah kerinci yang lama-lama itu akan kita hidup kembali dengan menggunakan organ tunggal yang lagu-lagu daerah. Nah, jadi untuk itu kita uh, mengharap dukungan dari seluruh masyarakat kerinci baik yang ada di Jami maupun yang di luar kota Jami, dimanapun berada. Untuk dapat memberikan doa, dukungan dan membantu uh, gedung ini supaya bisa diselesaikan dalam waktu tahun ini target kita harus selesai. Nah, di samping itu uh, apa nama semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan anak-anak yes. mahasiswa itu silakan mereka mau ada acara mau apapun ini bisa kita gunakan semua untuk semua aktivitas semua lapisan masyarakat kerinci yang memerlukan gedung ini. Himpunan keluarga kerinci provinsi Jambi Minggu pagi menggelar halal bihalal di gedung sekretariat di Kelurahan Olakemang Seberang Kota Jambi. Dalam acara ini dihibur dengan berbagai penampilan seni dari bumi sakti alam kerinci. Seperti pencak silat, tari-tarian, serta lagu daerah. Halal-bihalal ini yang dihadiri oleh wali kota Jambi Syarif Fasha berlangsung penuh kebersamaan. Hadir juga dalam kesempatan ini Ketua HKK Provinsi Jambi Ramli Toha, Ketua DPRD Kota Jambi M. Nasir, serta keluarga besar kerinci yang berdomisili di kota Jambi dan sekitarnya. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Jambi Syarif Asya mengajak masyarakat kerinci yang berdomisili di Kota Jambi untuk bersama-sama menjadikan Kota Jambi lebih maju dan lebih baik lagi. Sebab Kota Jambi merupakan ibu kota provinsi Jambi. Hal ini agar mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya. Dirinya selaku pemimpin dan kepala daerah di Kota Jambi harus menjaga stabilitas antar suku dan ras yang ada di Kota Jambi. Sebab penduduk di Kota Jambi ini hampir rata-rata datang dari daerah dan provinsi tetangga. Saat ini saya berada di uh, halal lebih halal ikunan keluarga Kerinci, Provinsi Jambi yang berdomisili di Kota Jambi dan sekitarnya. Seperti biasa juga saya menyampaikan harapan dan pesan-pesan juga untuk bersama-sama bagaimana menjadikan Kota Jambi lebih baik dan khususnya bermanfaat bisa bermanfaat bagi masyarakat Kerinci yang ada di Kota Jambi. Pak, ini kan ada uh, keberagaman suku dan budaya ya, di Kota Jambi. Pak, betul -betul. apa Pak, yang ditekankan, Pak? Uh, yang paling utama adalah saya selaku pemimpin, selaku kepala daerah saya mesti menjaga, menjaga stabilitas uh, sehingga tidak terjadi persaingan, tidak terjadi perpecahan antar etnis dan suku yang ada di luar negara.